oke hey Bro sekarang mau unboxing ini adalah body body RC 110 saya model saya adalah Jeep Wrangler, tapi uh, yang modelnya pick up Oke okay. sekarang kita akan buka ini adalah frame body utama saya pilih warna hijau abrik terus ada aksesoris yang lain ini belum saya tahu buat apa terus ini Pintu Kanan kiri Ini Pintu tengah Oke okay. Ini aksesoris di bagian pick up-nya bak belakang. Terus, ini sebagian jok. Ini ada drill, drill lama lampu, dan ini semua adalah bagian. Interior Interior dan Steering oh. Keren bro Detailnya Ada panel kayunya terus saya dapat overhandler 4 ini untuk bagian List kaca depan dan ini aksesoris aksesoris spion kanan kiri spion dalam lampu dan skrup-skrup sebelumnya kita rakit kita lihat dulu bro gambarnya ini adalah yang saya pilih bodinya dan ini ada cara-caranya mari kita rakit bro oke bro bodinya udah beres inilah hasilnya yang tadi masih berbentuk pak sekarang udah jadi bodinya ini body yang saya pilih adalah jenis Rubicon tapi yang long sasis tipenya tipe pick up seperti ini Oke bro, kita coba simulasi atau pasang ke fan. Oke bro, saya perlu ada modifikasi lagi atau perubahan tempat. Untuk komponen biar bisa masuk ke body, Tapi intinya seperti inilah. Frame-nya. Keren, bro. Oke, bro. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, serta di klik loncengnya, dan kalau ada saran silahkan komen.